A'udhu billahi minas syaitanir rajim Tidak ada vonis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siapa melakukan dosa kemudian ponisnya menjadi kafir Makanya Rasulullah sengawas sepuluh. ampun demen Kalau ada dosa wajib dosa Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek, sudah harus dosa Banyak gitu saja Kamu jangan terus berlebihan menganggap kafir Mereka hanya menganggap kafir terus aneh Halal darah Darah amen tak juga. No. Tragedi di Irak di Afghanistan itu tragedi ekstrem. Karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Rusia, Asia ngafir Nono ko? Sundi. Jadi tragedi, tragedi takfir itu ekstrem. Kita dah analisis cara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi no, takut Tradisi takfir itu dulu makan korban siti Nahlim Maulia. Ya. Di Irak di Afghanistan makan perang bersawu takfir makanya ahli sunnah wal jamaah ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat bang resikonya ahli sunnah mana? gua Islam Indonesia lewat India ulama India orang fanatik aurat jadi berneka-negara di masjid berikut yo tarian bareng nggak ada babi tapi tadu jelek <guluh> dan mulai disitu ulama India yang menengah ya serini ulama Indonesia pas aqtaan yang ngugang iya ibarikok no konterdang <guluh> Aku nggak <Susuk> gue apa-apa Ya diundang, nggak usah ditanggung konsernya. Gue sebenernya kayak terjeningan, tapi mungkin terkonten konser. Dan itu biasanya nggak nggak tekan CLA ya, yang udah udah, Ya Tapi gue cuma nih nakungis ini. Ojo, kokoh, kokoh waduh. Gue gue mau Lu udah saya, Orang mungkin cengang angkat mulai kok tidak nutawin jalan ya orang. Tapi kalau nilainya ada dalam bedida di ragel kurang gaul. cara nutiernya agak nopo, gak gal. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali semua bed masjidnya nontonnya diam. Entah saya juga gak tahu sirinya ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu mang diam. Meskipun ngaku itu ataful imam. Memang mulai dulu tradisi diam. Ya saya gak tahu nanti tanggung jawabnya neng obok kayak apa ya kita gak tahu. Apa yang benar FPI, apa Ali Sunnah, ya sama Ali, FPI juga Ali Sunnah, <guruh> karena Habib Rizieq itu ya guria rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya, menurut jenar Habib Rizieq itu gimana? Habib Rizieq itu guria rasul. Nah, Ibu tuh pasti baik. Tapi saya juga bilang, Pak Kurey Siap ya orang alim juga guria rasul. Dan cara pandang Pak Kurey Siap ya kayak begitu. Kan nggak mungkin, Pak. Eh, Pak, Sinten, Pak. Hp berisik, tak di rumah, HP kan tidak mungkin. Konat HP langit lebih bunyi. <laughs> nah, kita kan, makanya saya itu ingin ya, yang ngaji saya. Kalau Anda itu tiba sama kakek, ya gadingannya khas Saya ini orang alim, tapi masih belajar. Saya baca ideologi SDI, saya juga baca bukunya Pak Ziyad. Saya bahkan baca karangannya Basolek Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang gunakan. Karena saya orang alim. Orang ahli harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib bangku resja bapak tidak. Habib beliau juga Profesor Doktor orang ahli tafsir. Beliau tenang saja. Wawancara nih Metro yang Semuanya ini ke loh, jangan geloter loh, Irma. Semua wawancara ini deh. Ini lupa kursu mau ngalim sore. di bawahnya ini ke teman. Orang bahasa merem -mer. <laughs> Nggak, lu nyata gitu. Saya dari nganjari Pak Siop. Ini, ini ke bintang nomor itu. udah biasa, roh. Lu nak roh-royor, bergoong ngalem. Peneliti datang kan, nek matikan besok. Gak bocor podo roh, tapi di sini besok mah. Jadi besok tuh, gue ngalem lah. Nggak mati, gue neliti. Nah, gue nih. Ini tadi tutup besok. Wah, baju dejen orang tetep bido so ayo baca ayo, itu awus sih ngakhiran contoh kan? Eh, tes film. Kowangale mulai, gue rakitap gue selalu mutolah, tambah ngeelek. Bodoh bodoh bergerak film. Pak Siap tuh biasa ya memang beliau gitu, memang ya beliau punya sanat juga, punya sanat juga cara ngadepi masyarakat begitu apalagi sana tuh didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menko nista nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main Makanya kita punya hadera dulu ada gusme. Ya banyak obanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lontay wong ahli maksiat. Maling yuk ahli Dalam tradisi ahli sunnah, kita kita antara ojo kancanan wong nakal mari katut Nah, ini juga benar. Kencenikan dana nona, kau tuh rawan kasut. Tapi kita juga punya satu manjat, satu metode. Barang mungkar udah TNO AP, awali saudara TNO AP. Kudu belum kenal, belum landani. Nah, kenal era belum, biasa raneh. Nah, kan. ya. Jadi, kita kan punya dua aturan: sing sitok kondandani, berarti kudu belum kenal. Sing sitok kudu duit, fenora terkontami. Biasanya kia nggak cawam, Dewi, toh, Geni Lun. Gusti, kalau jenis gadanya pun jenis katut lah. Ini eh, <laughs> <Bersengi>, loh. Milo. <laughs> Barang Misalnya lonrelele warna ini sakit, gusti nggak ada ini. Tanah <laughs> <ayo. Warah>, ayu, sakit ini. <laughs> masalah masalah kayak gengoten. Aku iso ngeduit pejabat. Sebenarnya contohnya HCB RW banyak dalam jabat cile. E ngeduit bupati, mikir deh nih. Kurang gak sering dikoncoan, kurang lulus. Makanya pejabat bukan nasib kurang. Kurang tang petinggi mikir atau dulan ke RT-RT. Sangkemu contoh kok petinggi, lanak bupati terco boh tolu lagi taklem nanti. nanti Contoh ngetui pejabat di contohnya RT-RT wah tuh Artinya ya paham gini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi mulai Kiai yang anti begitu sampai Kiai yang mau ngandani itu ya sudah mulai dulu orang-orang sholat ya tambahin juga tentang kitab-kitab sufi luar biasa jaring ulama top tancanan pendeta nanti tawaju pasut jadi ada Abu Yazid itu naja padang pasir ketemu pendeta pendeta resi sholeh nenek <tuh> ya Abuya Zid tambah ini terkenal wali apa anda bisa membuktikan bahwa anda lebih baik ketimbang saya Bukan <laughs> cara ya Bu Yazid, ya. Kamu minta apa Bu Yazid? Saya minta makanan yang enak Ini itu berdita langsung nonton wapel dan macam-macam Karena saya juga orang dekat Allah Karena nggak Bu Yazid, wah, ayah ini Gak gelap Enggak, saya nggak minta apa-apa Loh, berarti kekalah ke aku, aku di rumah di badani ke orang Ya malah menang aku ya Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia Maksudnya yang dipilih Allah Jadi aku ya ranjah Allah, ya Rabbah Itu malah berdita masuk Islam Subuh, Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Kak, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Aksar malah Aksar, jadi saya memilih untuk tidak memilih, jadi karena Tuhan biar apa ya lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai nopo Tuhan. Ini malah benda tahu, benda benda tua, benda itu bener, malah masuk Islam. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan, jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa Tuhan kalau Rasul yang meriah, waduh, kalah marah dia tenang saja itu lama dulu itu diajak kancaran pendeta, kancaran macam-macam dan ini kita ngaji, kita sudah sepuluh lewat ini hadis surga yang didawana Rasulullah lewat syarat timutasil ilah Rasul jadi jamaah merikis, ngatih dusun, ngatih salah tapi aku yakin, aku yakin bahwa ini yang benar karena ini didawana Rasulullah mewakili Allah Subhanahu apalagi redakinya pola Taala berarti si hadis katusput jadi gak ada madhab katus khoares yang darah nih gede berarti wes kafir ini ngamale ap orang di tombo itu gak ada orang itu akal akalnya bong khoares mewakili isam ingatkan itu allah seneng oh, banget naono kau lani allah tuh subhanallah wabillahi wasamadihi aladzim kullihi warudhunafsihi wasina darshim cetak alimati SubhanAllah wa bihamdihi adatah khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshih muda kalimati SubhanAllah wa bihamdihi adatah khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi muda kalimati SubhanAllah wa bihamdihi Ade ta kolki hi waru kalimati Subhanallahhi wa hamdi hi ade ta kolki hi kalimati Subhanallahhi wa wabi hamdi hi ade ta kolki hi waru dona kalimati kalimati